Halo semuanya, kembali lagi di toko utama channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, you like video ini dan jangan lupa subscribe. Apakah seorang ekstrovert bisa berubah menjadi introvert? Kita mungkin bertanya-tanya tentang hal itu. Introvert adalah tipe kepribadian untuk orang yang lebih senang menghabiskan waktu sendiri atau hanya dengan beberapa orang terdekatnya saja. Sebenarnya, si introvert ini juga senang bersosialisasi meskipun dalam lingkungan yang enggak terlalu besar hal itu terjadi karena energinya terkuras setelah bertemu banyak orang makanya si introvert cenderung enggak terlalu suka lingkungan yang besar jadi apa sih pengertian introvert dilansir dari webmd seorang introvert merasa lebih nyaman ketika mereka bisa fokus sama ide dan pikirannya sendiri Si introvert lebih bisa menikmati suasana ketika menghabiskan waktu hanya dengan satu atau dua orang aja, dibanding dengan orang banyak. Istilah introvert dan ekstrovert ini berasal dari psikolog bernama Carl Gustav Jung. Menurut beliau, kedua tipe kepribadian ini bisa memilah bagaimana orang-orang mendapatkan atau menggunakan energinya. Kalau percaya bahwa beberapa orang diberi energi yang berasal dari luar yang disebut ekstrovert dan beberapa orang diberi energi dalam dirinya dan disebut introvert. Terus, apakah orang ekstrovert yang biasanya ceria bisa tiba-tiba jadi introvert? Jawabannya adalah bisa, tapi nggak tiba-tiba. Menurut Psikologi Today, hal ini bisa aja terjadi. Orang bisa berubah dari ekstrovert jadi introvert, atau sebaliknya. Kepribadian orang secara bertahap bisa berubah sepanjang hidupnya. Perubahan suasana hati dan kepribadian dari waktu ke waktu adalah normal. Kalau dari sumber HealthLand, ada beberapa hal yang bisa membuat kepribadian orang berubah, dan biasanya dipengaruhi sama kejadian di masa lalu. Dalam sebuah studi tahun 2016, para peneliti membandingkan hasil tes kepribadian yang dilakukan pada remaja pada tahun 1950 dengan waktu mereka berusia 77 tahun. Hasilnya nunjukin, kepribadian bisa berubah secara bertahap selama hidup, dan jadi sangat beda waktu mereka lebih tua. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, kepribadian orang nggak akan selalu sama. Orang bisa berubah berdasarkan pengalaman hidup yang mereka rasain. Jadi, untuk sekarang kepribadian mana yang sesuai sama kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video ini, like kalau suka video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.